Dolar Australia, USD bullish, sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan Dolar Australia, USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga Dolar Australia, USD sedang berkonsolidasi. Jika, pergerakan Dolar Australia, US dibergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,71023-0,70745 sampai maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 0.71793. Sebaliknya waspadai jika harga Dolar Australia, US diterus terus bergerak ke bawah dan menembus level 0. 0.70745 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.70295. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi